ini kemana? sana deh. oh ini makan. eh mati Jatuh saya <laughs> tuh ke bawah. Gitu capek hati Tarangnya hampir banyak kemana tuh bak? Beli turun tangga apa ya? Nambah kan ya dulu gitu. Enggak. Nggak, Nggak? Ini tuh disamping? Yang bintang sama S itu? Enggak serius Masa akan nambah? Nggak nambah Tetep Nih aja nambah Jadi enggak. Oh, lari nggak? Oh, ente lari? Nggak kena yang warna warna-warni ini. Ente kan lari di belakang orang. Ya <lian> nggak. Aduh, <lian> siapa sih ini? Al, Allah wakafar. Niat jatuh di langit kan ini? Jatuh di langit, tinggal gelap langsung. <lian> ah, akhlak not found ini. <lian> jatuh lagi. Auto <lian> di batunya banyak Kenteng lagi kenteng kenteng kenteng kenteng kenteng uset Entar duit. Ini kan ada ini Pak, enggak usah enggak usah turun manual gitu sebenarnya. Bisa langsung teleport ke bawah. Nih, ini nih Tapi dapat dulu. Teleport to bottom. Dapat ini? Iya yeah, tapi lebih cepat yeah. kan dari bawah. Dari atas sekarang nggak kena gitu. Oh. Kalau mau cepat. Juga dari bawah kena semua tuh. Ini kenapa lompat lompat sih karakternya? Nah. Heran heran. Iya <laughs> <laughs> kan? Dari bawah aja. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa sana <laughs> yes yes ayo ayo ayo bisa bisa ada yang lempar nih Kenapa? ke momen iya ada yang no no way no Iya dek leper. Halo. Pak, tolong berhenti pak. Pak pak pak. Hehe. Ini mobil ngeden nih naik tangga nih. Mesin, <laughs> awo ada, ada <Adudu. laughs> deh. Eh. Jangan jangan jangan jangan jangan <indo> jangan jatoh jangan jatuh ya ya ya ya ya ya ya ya ya susah susah <še regupola> naik. <laughs> Ya, oh iya. Iya. nggak ya, bisa ngerem. nggak bisa okay, ngerem, Bu. Sekarang. Di mana deh di bawah. Di bawah. <laughs> iya. Minggir napa ini orang di tengah mulu dari tadi. <laughs> Kaset R. Oh, ini kekuatan, ini mobil apa? Ini? Ini ya, ya kali yang double, double kali double cabin <laughs> itu. <laughs> Ih, iya. nyangkut ya. Ini terkambul jin ini turun. <laughs> Oke. <Okay. laughs> bisa kali. Mati inilah kamu. Bisa lo. Eh, eh, aja, eh, jangan digas. Direm aja. Mati nggak bisa mobil kok ringan-anget ringan-anget iya ringan emang terlalu ringan Udah, deh. Aduh, gara-gara batu doang. Aduh, jatuh kan? Aduh, udah sampai tengah. Ngulang lagi, dah. Ini, dah. Ayuh, kanan kiri, kanan kiri. Naiknya nggak bisa lurus. ini orang-orang pada kaget, <laughs> naik tangga kok ada mobil gitu. Nih, turun pakai mobil juga nih. Naik tangga. <laughs> Wih, bisa dong. Wih, Oh, boleh bisa. Okay. Mana? turun <laughs> <laughs> okay. yuk. Yep. Oh, santan. Eh. Jatuh ya? Mati. Jatuh. Ini kan okay. mobil ya. Tabrak <laughs> dikit jatuh. Ini depan lagi.